Tugas pertama para sahabat ya makin dibuat gak sabar lagi tentunya menunggu besok Maksudkan acara Tim Cinta Abadi Islam Kita lihat dulu ke pertama para sahabat ya Masya Allah luar biasa Untuk hostnya ada Ben Kasyafani dan Kati Arista para sahabat ya luar biasa Dan kita lihat nih wow megah dan mewah para sahabat ya Mudah-mudahan lancar dan sukses untuk sebuah rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Dan berikutnya para sahabat ya kita lihat juga ada sebuah momen spesial ketika di acara upacara adat Yang mana Rizky Bilar tentu sedang sungkeman para sahabat ya Kepada kedua orang tua Wow mudah-mudahan tentunya selalu diberikan keberkahan. Dan ini adalah momen-momen haru untuk kita semua lihat persahabat ya Masya Allah luar biasa Tentunya meminta izin, meminta doa restu kepada kedua orang tua Mudah-mudahan semuanya niat baik, lesti dan riski pilar dilancarkan Dan tentunya disukseskan Makin gak salah persahabat yang untuk menunggu besok kita bersama-sama Tentu menyaksikan acara yang paling kita tunggu-tunggu acara paling bahagia Cinta Abadi Leslar besok di Antv persahabat ya Mulai dari pagi hingga malam hari Dan berikutnya persahabat kita juga mendapatkan info bahagia dari Antv Yang mana baru saja Antv mengunggah sebuah postingan Lesti dan Rizky Billar Ada ayah kejuara juga persahabat ya Yang paling bahagia ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Tentunya info buat kita semua para fans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 Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 15.30 waktu Indonesia Barat Hanya di ANTV persahabat ya Masya Allah luar biasa Tentu ini keren banget dan asyik persahabat ya Tentu kita akan selalu menyaksikan keromantisan Lesti dan Rizky Bilar di ANTV Dan kita juga persahabat yang diunggah kembali oleh akun Rosa Leslam ada kalimat gas juga dituliskan Aduh gak sabar nih kayak Rans gitu ya Janji suci Asik nih sampai menikah Sampai Leslar Junior lahir Sampai gede Keseharian Leslar di TV Suka Wow Tentunya program baru Mudah-mudahan saja Tentu persahabat ya Ini seperti Rans. Luar biasa, ada acara janji suci, dan kita lihat Leslar. Juga ada acara cinta, abadi Leslar. Masya Allah, luar biasa, bersahabat ya. Tentu kita semakin bangga dan bahagia mendengarkan Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar bahagia selanjutnya, tetap di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.